Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara membuat botabel flashdisk Windows 11 Langkah pertama Silahkan download terlebih dahulu File ISO Windows 11 -nya Di situs Microsoft Selanjutnya Siapkan flashdisk Ukuran 8GB Dan kalau seandainya Ada data di dalamnya Silahkan pindahkan dulu untuk sementara ke e, tempat lain, oke. Okay, langkah pertama, e, silakan tancapkan plastis pada komputer atau laptopnya. Pastikan dalam plastis tidak ada data penting, karena nanti plastis tersebut akan diformat dan otomatis data di dalamnya akan hilang. Langkah kedua, Silakan di download aplikasi yang namanya Rupos. Silakan buka browsernya. Silakan diketik di browsernya rupus Oke, selanjutnya silakan di klik rupus Selanjutnya di scroll ke bawah. Pada menu unduhan Silahkan di download e, Versi rupus yang terbaru Versi 3.1.6 Silahkan di Klik Oke okay. Tutup saja Oke okay, ini sudah berhasil kita download Kalau sendai sudah berhasil kita download Silahkan di klik Uh, aplikasi yang telah terdownload tersebut. Oke, okay, ini adalah tampilan dari Ropus versi terbaru, versi 3.16. Untuk pengaturannya pada device-nya, silahkan pilih flashdisk yang akan kita gunakan untuk membuat botabel Windows 11 ini flashdisk yang sedang aktif sekarang ada satu saya menggunakan flashdisk sandisk 16gb pastikan bahwa flash yang kita gunakan itu minimal 8gb oke okay, ini sudah memenuhi syarat selanjutnya silahkan pada Boot selection silahkan select pilih uh, Windows 11 yang sudah kita download sebelumnya file iso nya silahkan klik select selanjutnya cari hasil download Windows 11 kita okay, klik open pas di image option silahkan di apa? Uh, secara standarnya ini uh, standar Windows 11 ada TPM 2.0 ada scoreboard dan 8 8GB RAM nya kalau seandain kita mau install uh, komputer atau laptop yang di bawah dari spek ini kita bisa menggunakan yang ini 0 TPM, board dan juga ini RAMnya di bawah 8 gb bisa kita gunakan ini. Terus sekarang kita gunakan yang standar saja, misalnya kita untuk melakukan instalasi eh, pada laptop atau komputer yang sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Microsoft misalnya, maka kita pilih yang standar saja. Kalau saya mau install juga yang komputer uh, yang tidak sesuai dengan spesifikasi untuk instalasi Windows 11, kita juga, bisa juga melakukan instalasi. Maka pilihannya di sini. Kita pilih adalah uh, yang kedua, Windows Installation, no TPN, no Sugarboard, 8GB RAM, atau maksud, maksudnya di sini adalah tidak RAM kita tidak, tidak mencapai 8GB, di bawah 8GB oke sekarang kita pilih yang standar saja selanjutnya partisi scheme kita pilih yang MBR. oke okay. selanjutnya pada volume labelnya kita beri saja namanya misalnya Microsoft misalnya Windows kita beri namanya misalnya Windows 11 oke okay, kalau sudah kita Klik Start. Ini ada peringatan bahwa data yang ada pada flashdisk kita akan dihapus semua, akan diformat semuanya. Jadi kalau seandainya kita belum mendekapnya backupnya, silakan di backup terlebih dulu. Tapi kalau seandainya sudah di backup atau tidak ada data dalam flashdisk itu, silahkan langsung diklik OK. Oke, okay, sekarang ini adalah proses untuk membuat botable pada uh, plastik kita. Ini memakan waktu 15 menit sampai 20 menit. Silakan ditunggu sampai selesai. oke okay, kalau saya sudah muncul tulisan ready berwarna hijau seperti ini ini menandakan proses pembuatan botablenya sudah selesai untuk memastikannya ini silahkan kita close saja, ini kita close silahkan kita cek di plastisnya. oke okay, ini sudah berhasil pembuatan botablenya Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.